Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Tifa TV Yang akan selalu mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Miller. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Penggemin akan memberikan informasi menarik dan vitamin bahagia jadi pagi hari ini Kegabar pertama kita lihat para sahabat ya Tentu di sini kita lihat semalam Lesti dan Bilar lanjut syuting ke lokasi kedua Banyak sekali yang bertanya nih sama Bang Mimin Leslar syuting apaan si Min? Para ya. Dan ini jawabannya para sahabat, semalam Lesti dan Rizky Bilar, ini syuting model video klip terbarunya onyo ya Dan kita lihat persahabat di persengan ini ada Papa Bilar, ada Bang Dery juga, ada A.A. Irfan Hakim, ada Koruben juga sana, Masya Allah Walaupun nyempil kita melihat idola kesayangan, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Info ini juga kita dapatkan dari Lesti Bilar Tim, persahabat ya. Ada sebuah kalimat info caption yang dituliskan. Kak Bilar semalam syuting untuk video klipnya onyo. Ada Bunda Lesti juga ikut terlibat. Nggak sabar dengan hasilnya. Tuh, persahabat ya. Bunda Lesti juga ikut terlibat di acara tersebut. Mudah-mudahan hasilnya bagus, keren, dan pastinya kita dibuat selalu bangga oleh idola kesayangan kita. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak juga respon yang diberikan yakni dari akun instagram Keluangan skor gabus 92 mengatakan di kolom komentar video klipnya onyo tapi di ingat wandahara ada diri juga berdua gitu ya tapi ada yang bilang konser onyo yang mana satu nyimin katanya tuh bingung gue Tentunya kita doakan saja, mudah-mudahan idola kesayangan kita sehat, bahagia. Apapun yang dilakukan, semoga lancar, semoga diberikan kemudahan. Amin. Mudah-mudahan bertambah ya, dukungan juga semakin banyak diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Untuk berikutnya, para sahabat, kita lihat juga, Semalam mereka berbahagia yang kita dapatkan, vitamin luar biasa juga, Bunda Lesti dan Papa Bilar. Semalam ini edisi kondangan, para sahabat ya. Kondangan ke siapa sih? Ini kondangan ke seo ruang guru, para sahabat ya. Ini the best banget nih. Alhamdulillah ya BBL mendapat circle baru nih, kata Papa Bilar. Mudah-mudahan sehat, bahagia dan mudah-mudahan... Untuk yang uh, menikah diberikan kebahagiaan juga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Kita lihat persahabat yang momen ini pun diunggah kembali oleh akun sendal putih Skor bilar. Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan oleh para sahabat di postingan ini dari akun Sri lestari 1018 mengatakan. Doain selalu terus ya guys, semoga leslah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari orang yang tidak baik, amin, dan dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala usahanya, harapan serta cita-citanya, amin, Allahumma amin, masya Allah banget ya, ini doa yang sangat luar biasa, diberikan, dipanjatkan untuk Bunda Lesti dan Papa Milar mudah-mudahan doa baik yang dipanjatkan, yang diucapkan diijabah oleh Allah Subhanahu SWT dan kita lihat para sahabat ada komentar lain diberikan juga di postingan ini dari akun lenny.azleny mengatakan Dressnya istri Belva ngingetin ke dressnya dedek waktu pesta pernikahan, simple and classy Gak gonjreng-gonjreng tapi wow, masya Allah banget ya Tentunya kita lihat semalam juga idalah kesengan kita tampil cantik dan ganteng Mudah-mudahan sehat selalu Leslar Dan mudah-mudahan semakin banyak support serta dukungan yang diberikan Dari orang-orang yang tulus mencintai keluarga Leslar Berikutnya para sahabat, kita lihat juga Wow, momen edisi kondangan semalam Ini luar biasa, keren banget ya Ini tentu membuat warga Konoha semakin bahagia dan semakin bangga Karena idola kesangkan kita memang luar biasa, the best Semoga menjadi orang baik selalu dan mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah spesial yang kita dapatkan dari Leslar Metaverse Leslar Metaverse ini mengunggah sebuah posisian video Papa Bilar Yang Alhamdulillahnya persahabat ya Ternyata Honda peningkatan di jam 6 sore kemarin persahabat. Ini naik 350 persen Masya Allah banget ya Ribuan orang akan hold tentunya terus sampai masuk di mana mana Dan dapat banyak manfaat nyata dari Project Leslar Metaverse ini Mudah-mudahan bersahabat terus berkembang Dan semoga jaya dan sukses selalu untuk Leslar Metaverse Amin Dan di postingan ini pun kita savok dengan Bunda Lesti Ya aduh, Masya Allah banget ya Ini kesenangan kita di mana tempat selalu menjadi sorotan mudah-mudahan membawa berkah untuk banyak orang dan tentu kita juga masih menunggu cedukan vitamin terbaru serta kabar baik dan kabar bahagia berikutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate yang terhangat selanjutnya.